wakwakwak ngapain aja jujur aduh cuman doang alright guys balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Biang. Semangat sekali gua hari ini ya. Semoga kalian semua juga di yang nonton di rumah dimanapun sih semangat bahagia. Kalau lagi bete semoga video ini menghibur. Langsung aja kita meluncur ke videonya ya, Gak usah lama lamain lagi. Ya kalian udah tahu udah ada tuh di judul sama di thumbnail reaction ya, reaction reaction. Oke, meluncur ke videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dong di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. So, jangan lupa juga di follow akun sosial media gue. Semuanya ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik "meluncur ke profil gue" dan follow. Oke, meluncur ke videonya. Oke, ini dia ya. Langsung kita meluncur. Ini udah ada beberapa video meme berita yang konyol-konyol, ya. -konyol Langsung kita meluncur ke yang pertama Dari Hai Beredar video dikta diduga alami pelecehan seksual usai manggung di Sarinah Begini keadaannya sekarang Udah mulai barbar tau gak? Kaum-kaum wanita tuh udah mulai barbar Lihat aja masa fotonya megangin, megangin burung dan kayaknya shock sih harusnya sih shock ya Nah ini terbukti nih gak semua cowok tuh suka digituin samkan kan itu <laughs> Apaan sih Kebiasaan begadang ternyata bikin jomblo Anjing ini dari mana sih penelitiannya ikrop didik irwan Irawan didik Dikata siapa anjing Kebiasaan begadang ternyata bikin jomblo tuh kata siapa Mama ini ya, Gue begadang mulu sih Tapi iya juga sih gue jomblo dan begadang mulu, enggak, <tuh> enggak enggak. Kayak ini bohongan nih. Coba tulis di kolom komentar ada enggak nih yang relate nih kayak gini nih. Hmm, mana lagi nih yang seru nih? Oh. <tuh> ini apa anjay? Cara ubah dosa jadi saldo dana? Gue mau ngomong money changer tapi bukan money, apa dong? Ini namanya apa dong? Ini cara tu gimana? Gue mau ini, sumpah. Coba tulis di kolom komentar nih, yang tahu nih. Dosa berubah jadi dana atau gimana ceritanya bajingan Anjing, anjing. Namanya pas batu Rio AJG. Udah fotonya kayak begini di kamar mandi lagi bajingan lucu banget ya apa nih ya ampun <tinyetan> Masa takut udah tau layar doang anjing Anjing anjing karena yang ini refleks, yang ini ikutan. Lu dah. apaan sih? <laughs> Dia pikir mau kenal beneran ya anjing, layar gimana sih anjing? Nah, ya, biasanya gini-gini lucu nih. Kelas, roll. Mending lu cepat nikah. Nikah itu bukan untuk menghindari zina, tapi untuk melanjutkan hidup kehidupan. Yang mana sih, insya. Eh gua nggak bisa baca apa gimana sini ya yang mana si insan tersebut sudah siap secara mental maupun materi lah saya bukan gak siap emang nggak nyiapin bagus banget anjing bagus banget ya emang nggak nyiapin jadi ngapain ya ya kalau disiapin ya pasti siap tapi karena Nggak nyiapin ya nggak siap Keren-keren nih kata-katanya keren nih anjing Suka-gua suka Aduh anjing ada lagi bang Satai Masa beritanya gini anjing Raffi Ahmad maling motor Anjing ya nama gue Raffi juga sih Tapi Raffi Ahmad bro Raffi Ahmad yang punya Andara yang punya Rans yang punya Cipung paling motor <tali> lucu mah gini gue yakin nih yang nulis berita gitu ya kayaknya pas ditanyain pelakunya nama kamu siapa Raffi Ahmad jadi headline anjing jadi mah lo bercandaan ya goblok goblok anjing Ah, aduh anjing ga siap banget lagi anjing di scroll ke bawah begitu taiii tai. <laughs> masih gitu video eh video fotonya anjing hmm. kalian lihat ya anjing kalian tadi udah lihat sih harusnya ya ah saat itu ngapain ular ada di dagu anjing anjing ini siapa panji lu <laughs> maksudnya apa oh, sih anjing anjing tetangga gue anjir baca komentar komentar ini begitulah foto terakhir almarhumah memang suka iseng <laughs> me and who Nyilu? cipukan berbisa anjing iya gue tau ini pakaian pakaian cowoknya kayak kayak apa ya kayak Panji gitu-gitu tuh Irfan Hakim yang suka-suka hewan tapi nggak gini juga ceweknya fotonya masih digigit ular dagunya tai banget anjing lucu cerah katanya ngapain sama so, sama so, so. oh ini nama nih ya kamu ngapain sama si dia di hotel? Aku lihat snapgramnya. Rame-rame itu. Oh, berduaan di kasur. Dia mabuk yang astaga. Lu bayangin. Dia ngomong, dia mabuk yang astaga. <laughs> itu aja udah salah, babi. Babi. Pokok-pokok ngapain aja, jujur. Aduh, cuma doang. What the fuck bro, what the fuck, what the is this, what the hell, what the hell, anjing cuman doang, cuman doang katanya lo anjing doang, itu pun dia yang mau, Terserah kamu dah mau marah, mau atau gimana, gua kalo jadi pasangannya, gua screenshot, gua kasih emaknya anjing. Seluah banget air gelesnya gitu anjing dia mabuk ya astaga buset dia mabuk iya lu ngapain sama orang mabuk di kasur berduaan dong ciuman doang-doang enggak doang. tuh doang dan nggak mungkin ciuman doang juga pastikan lu ngaku aja Tunggu gue ngeliat komentarnya kayak lucu-lucu udah lucu, nih Lah, nggak ada komentarnya nih. Ya gak seru Oh ini di bawah sini Minimal ada otak Check out barang sesuai tanggal ulang tahun Ah doa amat tanjing Lah lo yang salah lo yang galak <laughs> Imit amit Gusti dia yang salah tapi Kayak seakan-akan normal aja gitu Laporin ke emaknya terus Cepuin ke Ibu ceweknya kamu boleh sakit hati tapi biarkan mereka sakit jiwa <laughs> Ini sepemikiran sama gue nih anjing Laporin maknya aja udah Minimal Laporin maknya sama bapaknya lah Ya kalau dia punya keluarga at, Gue kakak atau adek kasih tahu aja gak apa-apa <laughs> Otomatis kan kena dia Definisi selingkuh tapi izin ke pacar Waduh bagus Anjing adalah hewan yang paling setia pada majikan ya Namun manusia yang kayak anjing sudah pasti tidak setia. Iya, Bang. Oke, next. Nah, ini lucu. Wow. Anjing lagunya lagu Harvest Moon lagi, Taibat dah. Apa yang dilaksanakan anjing tersebut? Yah, tolol. Yah. Oh, kumpulan ya, Nggak seru nih Juh, kebanyakan gaya sih anjing banyakkan gaya, ngapain sih? Tengah penyebabnya apaan? Rocknya, kenapa roknya Mengkerut-mengkerut gitu sih Pen-pen kelihatan apa sih, Pen kelihatan seksi gitu Nyebur lu, noh kejamban anjing <laughs> Oke, okay, segitu aja video kita kali ini. Video kita mulu ya, video gua kali ini. Uh, Tadi sih yang ular sih lucu banget sih. Menurut kalian, kalau kalian yang mana coba tulis di kolom komentar, mana yang paling lucu? Ini the best banget sih, the best banget sih ini. <todoh> So, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi sampai ketemu di next video next konten gue Rafa ding cabut